selamat bertemu kembali pada pertemuan ketujuh yaitu lanjutan dari pertemuan enam yang membahas tentang translasi mata uang asing untuk agenda pertemuan kita pada pertemuan tujuh yaitu yang pertama metode kurs tunggal yang kedua metode kurs berganda ketiga keuntungan dan kerugian translasi keempat pengaruh laporan keuangan kelima mata uang lokal adalah mata uang fungsional keenam mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional ketujuh mata uang asing adalah mata uang fungsional dan yang terakhir, kedelapan, translasi mata uang asing dan inflasi. Untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai metode kurs tunggal, yang mana metode nilai tukar tunggal dikenal sebagai metode kurs kini. Pendapatan dan beban mata uang asing secara umum ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku saat barang tersebut diakui dan metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal harga penutupan atau harga saat itu terhadap semua saham dan utang asing pendapatan dan beban ditranslasikan dengan kurs rata-rata pada tiap periode dan berikutnya Pembahasan yang kedua yaitu mengenai metode kurs berganda, yang, mat, yang mana metode kurs berganda mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses translasi mata uang. Yang mana terdapat tiga metode yang digunakan, yang pertama metode kini dan non-kini, yang kedua metode moneter dan Non-moneter Dan yang ketiga Metode temporer Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga Yaitu keuntungan dan kerugian translasi Menurut PSAK 10 Bahwa keuntungan dan kerugian Akibat translasi Harus dinyatakan dalam Perhitungan laba rugi periode di mana Kurs mengalami perubahan Di sini ada beberapa pendekatan Yaitu Pertama, penangguhan Kedua, penangguhan dan amortisasi Ketiga, penangguhan parsial Dan keempat, tidak ditangguhkan Selanjutnya, yang keempat Pengaruh laporan keuangan Pada metode kurs saat ini Perubahan nilai tukar Mempengaruhi dana pada total Foreign current aset, atau total aset dan total liability, yang mana mata uang asing dan kewajiban pada periode saat itu, karena nilai dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar saat ini, berdasarkan metode KUR saat ini bahwa posisi laba yang diekspos adalah total aset lebih besar dari total liability akan menghasilkan kerugian translasi mata uang asing jika nilai mata uang lokal melemah dan keuntungan nilai tukar meningkat untuk sebaliknya kegiatan operasional yang memberikan keuntungan Sebelum translasi mata uang asing mungkin akan mengalami kerugian atau keuntungan yang menurun setelah translasi mata uang asing. Untuk menghindari hal ini, maka dapat dilakukan dengan melakukan hedging. Pembahasan yang kelima yaitu mata uang lokal adalah mata uang fungsional Yang mana mata uang lokal sebagai mata uang fungsional dalam melakukan penyajian laporan konsolidasi di induk perusahaan Maka account-account ditranslasikan dengan menggunakan metode kurs saat ini Keuntungan atau kerugian translasi mata uang diungkapkan dalam komponen yang terpisah dalam ekuitas gabungan. Di sini boleh kita lihat bahwa prosedur kurs saat ini yang digunakan adalah yang pertama. Aset dan kewajiban asing ditranslasikan dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat tanggal neraca dan account modal yang kedua pendapatan dan beban ditranslasikan dengan menggunakan nilai tukar yang belum berlaku pada waktu transaksi akan tetapi dapat menggunakan nilai tukar rata-rata tambahan sedangkan yang ketiga bahwa keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam komponen ekuitas gabungan pemegang saham, yang mana terpisah. Penyesuaian ini tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi hingga operasional luar negeri telah terjual atau investasi telah diputuskan tidak bernilai. Untuk pembahasan yang keenam, mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional. Dimana apabila mata uang fungsional yang digunakan adalah mata uang induk perusahaan, maka laporan keuangan konsolidasi tersebut akan dihitung menggunakan metode kurs sementara. Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing Muncul dari proses translasi mata uang asing Dan dimasukkan dalam perhitungan Current period income Di sini boleh kita lihat Spesifiknya Yang pertama Bahwa aset dan kewajiban moneter Serta non-moneter Ditranslasikan Menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat laporan keuangan dan akaun non-monitor lainnya, serta ditranslasikan pada kurs historis. Yang kedua, pendapatan dan beban ditranslasikan dengan menggunakan nilai tukar rata-rata untuk periode, kecuali yang berhubungan dengan akaun non-monitor. Ditranslasikan menggunakan kurs historis, dan yang ketiga, keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing direfleksikan dalam pendapatan lancar. Pembahasan yang ketujuh, mata uang asing adalah mata uang fungsional, yang mana mata uang fungsional dengan metode kurs sementara. Dan ditranslasikan ke dalam mata uang asing lainnya. Ini menggunakan metode kurs saat ini. Saat mata uang fungsional untuk usaha asing telah ditentukan. Bahwa mata uang yang dipilih harus digunakan secara konsisten. Kecuali perubahan kondisi ekonomi. Dan mengidentifikasikan bahwa mata uang fungsional telah berubah dan pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan ke delapan translasi mata uang asing dan inflasi di mana translasi mata uang asing pada kurs historis akan bernilai hanya jika tingkat inflasi antara negara-negara tempat anak perusahaan dan negara induk perusahaan Berkorelasi negatif dengan nilai tukar Begitulah pertemuan yang kedelapan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih